Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lesti lovers, belovers, dan leslar lovers dimanapun anda berada. Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Deva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan bahagia pastinya dari idola kita Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tetap semangat ya untuk keluarga Konoha Bersahabat ya untuk selalu mendukung Lesti dan Pilar Di kabar pertama nih ada kabar yang sangat membanggakan Dan pasti ini kabar baik Serta kabar bahagia untuk warga Konoha Datang dari Indo TV Trends Yang mengunggah sahabat ya Foto Munda Lesti dan pastinya ada informasi penting banget untuk warga Konoha Lesti Kejora yang dikabarkan akan kembali Tampil di Indosiar Persahabat ya, kita simak Kalimat caption yang dituliskan oleh Indo TV Trends Siapa nih yang gak sabar buat nonton Lesti lagi di program Indosiar Komen di bawah tuh Persahabat ya, ini Kelu yang sangat membuat kita bahagia sekali Kita lihat persahabat banyak tanggapan dan pertanyaan Persahabatnya di kolom komentar di antaranya dari akun Instagram Alia Ginanjar 92 mengatakan, Min serius nggak nih? Jangan bikin hatiku seneng banget nih, Bu jangan prank. Katanya persahabat ya, tuh jangan sampai prank ya. Kita lihat jawaban dari IndoTV Trends yang sangat meyakinkan, bisa dalam waktu dekat, bisa dalam program Indosiar berikutnya, hehe. Yang jelas segera tuh persahabat ya diinformasikan. Bahwa lesi kejora akan tampil di Indosiar, persahabat ya. Bakal ada kejutan spesial dari idola kesayangan kita. Alhamdulillah, ini kabar baik banget untuk kita semuanya. Dan kita lihat juga persahabat ya, ada tanggapan komentar yang diberikan. Dari akun Instagram SWGhostR9 mengatakan, Beberapa hari yang lalu, lihat di kis Pagi, Ustaz Sufi bilang, mau ada program tasbih bareng Lesti lagi Dan kemungkinan Lesti ngisi di hud indosir juga wow, Masya Allah, bersahabat ya Alhamdulillah Rezeki bunda Lesti Kejora, rezeki anak yang soleha Mudah-mudahan ya, berkah-barokah Dan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran untuk bunda Lesti Kejora Amin Kemudian tersabat ya, pastinya kita juga bangga banget nih Melihat sosok Kristi Bilar yang begitu konsisten Alhamdulillah sekarang rajin banget ya Ngaji bareng Marwa FC Bukan hanya olahraga Tapi bersahabat kajian pun selalu diutamakan oleh Papa B Mudah-mudahan kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk seorang Rizki Bilar Amin dan di posting ini pun, persahabat, ya tentunya kita mendapatkan informasi bahwa Papa Bilar dan keluarga kecilnya itu akan berangkat umroh bulan 12 atau bulan Desember bulan depan. Bismillah, persahabat. Semoga niat baik dari Papa Bilar itu dimudahkan, dilancarkan. Hanya doa terbaik yang selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Dan untuk selanjutnya, persahabat, pasti ini, Kabar yang sangat membanggakan juga, Lesnar Entertainment bersama ya, dia masih menjadi sponsor utama di Marwah FC luar biasa. Ada tulisan The Sunkars, Kartika Putri official dan Lesnar Entertainment. Lesnar Entertainment masih terpampang nyata di baju Marwah FC luar biasa masih menjadi sponsor utama dari Marwah FC. Mudah-mudahan leslar entertainment bangkit dengan semangat yang baru memberikan kebahagiaan memberikan kejutan pastinya untuk kita semuanya amin kemudian juga bersahabat ya vitamin bahagia pun kita tentunya dapatkan juga dari postingannya Abang L yang begitu lucu dan sangat menggemaskan. bener-bener malam hari ini full vitamin selalu kita dapatkan luar biasa Abang Eladu, ini gaya banget Persahabat ya, gak takut jatuh Anak pintar, anak hebat, luar biasa Komentar pun Banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Santi Marzuki 12 mengatakan Masya Allah bang, pendiam banget Aduh, ada juga tanggapan dari Cahayati 8482 Masya Allah bang itu gimana caranya bisa gitu nak gesrek kayak pandanya tuh Aduh Masya Allah banget ya Ini memang Lesti Rizki Bilar banget ya Mudah-mudahan Abang L menjadi penguat, menjadi penyemangat bagi kedua orang tua Amin Doakan juga persahabat untuk Abang L Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Lesti Bilar dan keluarga serta kita semuanya Amin Kita masih menunggu cedukan-cedukan vitamin lainnya, Jangan kemana-mana persahabatnya tersemangat walaupun tengah malam kita selalu mensupport dan mendukung idola kesayangan kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.